Wow, wow banyak. banyak amat Tuh wow banyak banget bisa. Ih ada berapa itu dihitung Satu dua di gombol emang Wow Ajust amat itu bisa, bisa. Boleh eh, apa digigit bisa, bisa, bisa. Oh, Ya, tidak punya makanan lele. Ya, kita makan loh, kasih makan apa? Makan nasi? Makan nasi? Mas. lele? Makan nasi? Eh, eh, eh, eh, Lele, eh, Bisa enggak? Iya, yeah. <laughs> yeah, cepat, guys, Tuh, keren Abang bisa nangkat lele Keren ini. Nasinya Coba lihat Ayam, ayam Ayam, kak ayam Lele-nya dikasih makan nasi Ayam, kak Ayam Lihat ya. Wah, ikan. Nah. Ii, abang berani banget itu, megang megang. Wanit tuh. Beli di mana bang? Beli yang jauh. Yang jauh. Berapa itu tadi? Hmm. Seribu kali. Sedikit, tapi kalian isi dulu. Kalian tidak, enggak tidak, tidak, tidak, enggak enggak tidak, tidak, nya banget megangnya tuh ayo mau digoreng Digoreng aja enak. Enggak. Oh nggak boleh. <laughs> Eleknya nggak boleh digoreng. Enggak. Atap atap. Enggak. berapa coba satu dua tiga empat satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan enam banyak ada kan? banyak tuh, <tuh, <tuh.